Fabalimna rejidana, wa a'idhina min syururi awsasina, min sayyati a'malina. Amma ba'ad, para pemirsa, para mitra pangajan, baniqil on, yang dimuliakan Allah SWT khususnya para ulama, para masyayikh, para iya'i, iya, para sateen, para tokoh, para sepuluh. Bila kau ingin lebih barokah, kita lebih memanfaatnya kegiatan untuk kita pengajian banyak video online. Sekarang kita bersama mengaturkan jari-jari. Kita tentukan bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekarang keluarga keluarga, seorang sahabat-sahabat beliau, raji-raji rajin epon, putera-putera turunan epon, keluarga dalam epon, berada diin menjadi, dan para Nabi, para utusan, para wali, para imam, imam mujtahidin, para ulama, para syufiyah, pengarang-pengarang ilmu yang masyarakat guru-guru, ketan, bersyukur, dan guru, dan guru, dan tersakit mengesok, mengesok, bini Kebanyakan pada datang ke pengajaran, jangan jangan jangan kenalan kenalan orang orang santai dan khusus saja. Orang yang kebanyakan khusus dapatan khusus, siapa yang dapatan khusus. Orang yang kencan kekhususan dapatan khusus saja. Orang yang ada persilangan dengan khusus saja. Orang Pemirsa, dan setuju mati selamuk laki maupun bini khususnya pemeriksa pengajian keranjung hirawan siapa lah ikutnya khususkan terdekat buk rahmi Banyu Anyar, Kali Baru, Banyu Anggur. Sampai nanti keltirinya, Adepuh, Lepulau Syakban, Lepulau tepon para ulama. Kau lihat, para syahadat, para sedihin, para, para manuskong. Bermalamatir, gelaban, geng, geng, barokah, barok tepon. Saya kesebut sangat santri orang Indonesia orang Indonesia kami fokus mendapatkan kerinduan syarab pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenging rindu kepada Allah, kenging kelimpahan serang belas kasih sayang Allah. Amat mendapatkan pertolongan juga perlindungan serang bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenging mauna inaya kifayari ayu itay himayat Allah. Amat kenging Barakah berkait pengajian, barakah berkait bulan Ramadan, barakah berkait pon puasaan, barakah berkait kefokusan kefokusan. Dan yang indah bulan Ramadan bersepan, barakah berkait pon para ulama, barakah pada para uliak, barakah pada para syuhada, barakah pada para soleh, barakah pada para guru para bangsopok. Mater perin atau baru kau mau baru keilmunan, baru kau tadang baru kau cikkan, baru kau aben baru kau nak kotoran, baru keluarga na baru kesantai-santrena, baru kejamaahana baru kejamia, al mater, baru kau terjukan baru kekasa Para sahane, manteraba taman taufik sahita i epala losa pana kota ala, allah i akan betha kekompiran, kekompiran, cemberan ke kompiiran, kebahagiaan, kompiiran, akhirat, kumukai baelang asasan, asasan, asam pakan, asam pakan, asam pekan, berterbuat kayu rotan kepala berkamp terletak suku kang riotang sudah ada majural botang-botang beberapa cu pada chickenol ada chicken segala segala barokah katun fisnul fatimah dengan umur lewat kalau benda kepada Allah dengan umur di menjunjung tinggi akan Allah saya sehat, beri selamat, aman di sikapu ini, musibah, dan beri bincana di malah ketakar. Selamat dari petenak-petenak. Selamat dari kebuali, benar-benar sedoli, tinggi benar tinggi tingki, nara si tingki, masalahnya, langgang, sudah si ganggu Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan Selamat dari kejian, ate kotor, ate. Keteng, ate, kering, ate, Perlekat di manukat Islam, bismillahirrahmanirrahim. Perjuangan yang kami nolak di Kodin Lamparlah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terusaki perjuangan-perjuangan yang puan pernah ulam. Bisa sebab jadi perantara di jalan. Kangkui kuota Islam buat umat Islam, jajan Islam buat umat Islam, pandangan Islam dan umat Islam. Pernah tambahan ilmu si banyak, si manfaat, si barokah. Pernah terkaget gampang tercapai cita-cita, sukses ya Pernah terkabul pernyataan-nyataan, lahat niat atau niatin salihat dan tilka quluna rasulullah Halo. Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Biron yang dimudahkan Allah Subhanahu Wataala, Alhamdulillah kita banyak bersyukur dan jangan lipun Allah Subhanahu Wataala, bisa dapat dari bulan Ramadan yang kita harapkan seetus sebab kita bergembira karena banyak kepuasan dan keindahan bulan Ramadhan. Asal tak ada Puasa sehat setelah tak wajib, pas wajib. Sehingga kenceran dia pun lebih banyak. Sehingga dia wajib bagi sekolah Oleh ini kencara. pada solat tarawih. Bikir berjamaah. Bagi buka kasawar. Tadarus. Bisa merangin nafsu. Bisa melapar nafsu. Banyak kepercuan-kepercuan. Dan yang ada dalam bulan kemakan. Kemudian juga. To'at. Oh, ah, Bandu'at. -ah, Sami-sami mustajib. Sami-sami. Kata rehmah langsung. Ini kaju dari Puan Allah SWT. Ta'ala. seperti doa-doa dengan mustajah doa-doa dengan adren susah-susah di seorang tak pun dengan kita maka kita saja sampai merasa sesaburan bulan Ramadan Alang, kalau madalah ada pajak sekian toh. Justru sebaliknya, waktu punya, kerana kah di toh merupakan salah satu keistimewaan epon umat Muhammad. Sesekap ini umat kentong ngeteroin, ngeteroin tetapi. Joma istimewa kan umat Muhammad. Maknanya mami orang pentos sampai bunga atas Masa epon bulan Ramadan, Maka makai haromaki jasah atas apa ini neraka? Manfaat habib di bulan Ramadan. Haramallahu jasadahu alam al miran. Rensi bunga atas masan bulan domadon. Yang haramaki jasadahu masak neraka. Cek saking umat tak ditanggung. Dekah keistimewaan-keistimewaan. Rahasia-rahasia. Keuntungan-keuntungan. Siapa ni ada dalam bulan Ramadan? Nisjaya. Bulan Ramadan ni keterut. Terus dalam bulan Ramadan. Tak boleh bambu bulan Ramadan. Terus-terus ni. Saya sengaja. Terus sekapi dalam bulan. Kalau bulan Ramadan menurut. Ada bulan-bulan selain. Saya akan-akan. Ini kecacah sakingnya. Saya akan mengenai. Dan keutama ini pun bulan Ramadan. Ini terima-tua at. Mustahaja bentuknya. Ini sepuluh orangnya saya ingin menikmati oleh orang-orang yang sempurna tujuan. Dan mereka menikmati oleh orang-orang yang sempurna tujuan. Ini saya ingin menikmati. ini, bulan Ramadhan atau kaki? Saya ingin menikmati oleh orang-orang yang sempurna tujuan. Alhamdulillah, Rasulullah SAW. Kalau tak umat yang di Ramadhan, Lata mannau an takuna sanatu kulluha Ramadhan. Cik sakin kata kummat dia tak. Dekat esenah bulan Ramadhan. Jadi saya teru. Ini dalam setahun. Tapi bulan-bulan saya berpikir. Ada bulan-bulan saya oneng Orang-orang. Orang-orang. Saya laksanakan perintahan Allah. Ini dalam bulan-bulan Tuhan. Dan mereka teru. Dan buh, ya, sehingga uning macam panik terok setahun, bulan, nama terus. Apa apasah terus sebab so, ikah kerongin suarga aljanat mushtaqatun laku suarga ini ikah kerong, kangen udah ikah orenk saya lakukan peperiksaan yang di dalam bulan Ramadan. Suarika kerum. Suarika berdeka. Diciptakan dari air. Suarika berdeka diciptakan dari air. Bangunan itu e pun panika peretasan peretas betul peretasan bisa, ini betul peretas tapi emas emas peretas, boleh selaku peretas, Amparna, amperna, ini ke misi. Tak ada lah, Zak Farhan. orang panik ampan adun kadung masuk dekat suara. Maka kenik kenikmatan kenik Bentak pernah putus-putus dengan -putus kenikmatan. mun pening penikah. Abu terroh. Bulan nomad terus. Karena orang yang begitu masuk, dia kepada kepada nikmat terus. Tak pernah susah. Sombong susah. Ya. Tak pernah selekoh. Tak pernah serebek. Bun odi terus tidak teh ada reng kering, sahup, ada reng mateh, sahup, sahup, hiasan hiasan sebenarnya tidak ada. Mereka tidak serosak seganik. Hiasan ini kan tidak serosak angkui angkui yang ni kan tak si ada sepo. Nenek kadisak orang panika. Remaja-remaja gedok. Tak ada sepo. Sejarah tenaga apa ini ni. Endeng uti ka Tak ada merokir. Teka kampong la, so, lah. Sabit a bit nenek kadisak. Atung ro gekir. Tak kelem ban Tak kelem roku. Pakun seker terus. Tidak ada sepun ada. Bapak ban anak. Kantoan bapa, Kan anak-anak. Tapi mana yang soal kegulaku dan badan kelembut. Dan baten abas no apa nih? ni ada se tua sekali di pemuda-pemuda kaki remaja-remaja nikenai suara. ke timun pasangan kuning saya rasa saya tak teruang. Setahun ni ke suatu ke, ke tadi bulan Ramadan ke. Bakun teruang. Lebih-lebih doa-doa juga ni. Saya tak saya tolak. Benda telah doa. Nika doa nak no orang yang telah. Saya tak eh tolak dengan Pertama, Rato Adhil. Rato seadil ini kata tak di Dua anak. Penguasa-penguasa Adhil, tak di tolak dua anak. Karena yang jadi penguasa abjil ini Berarti aku lagi menangkan nafsu. Kamu tak menangkan Tak raja bala tolong Allah ta'ala malah arah si hati. Si hati lah malah arah. Mungkin lalu pun antara orang yang sesama. Benda yang sesama. tak Kemudian juga orang yang puasa. Selama puasa. Ini kata itu berlaku. Karena kita banyak-banyak berdoa. Senyampang kita masih berpuasa. Pongpong pohong apa puasa. Bapak banyak doa. Sebab doa orang yang puasa ini tak ketolak. Se nomor telur. Doan orang yang saya kezolim. Maka tak kening putan orang ini. Kezolim ke orang lain. Meni doaki pasaran boleh deh. Kezolim ke orang lain. Kalau pun mukol pun semacam misalnya. Atap mata per cet kering laye mun basa du'an gasa man terpetak ro cetekia ben allah umpamer gah besar an dekit ekar pecet eng mokol karena kadoh diman mun doa du'an gasa mokol sekalian menolot alay embelis keleban pokok lana atau sanggad yang lemat dulu depan ekal 25. Jadi dua orang oren sekedar diminta itu. Nikai yang kat bin Allah taala di atas nun dub. Yolat bin Allah taala buka ni. Pasat buwen bin Allah dan surah meneka demi kemudian sengkok, bengkak dengan sengkok, ongku ongku sengkok, bukan nolongin, bukan korengsi, walaupun sampai bila, bensengkok, bukan rian, etolongin. Eh, pemenang balik. Saya kata beli bakal menang. Pada akhirnya. Eh, ke-laki. Mungkin tempat ada kekuasaan, bisa zalim dalim, Laki pada saatnya balik. Dapat dekat betawi berlesenan ajunan yang pen Allah. Boleh pakai untuk akhi benda saya kembali. Aneka perkara ini berakhir kain. Kekuatan si kuasa. Dapat dekat taningna Allah Taala. Orang kekuasaan. Bagaimana bertakuk dari ketiga liman? Sebab hidupan orang yang ketiga liman. Bagi tak kita tolak. Masa kita kata, kita Semayang dimulyakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita unik orang yang penikah. Kasuar ke tak Namun lapar meluluh. Maka mulain kita ingatkan da'ada ini. Kita pula nge-rena. Bila Durin kasusu, susu. Kio lezare. Alhamdulillah. Kari saya Daripada kasus, sebab saya kawan ingat dan saya rasa nama lapar pada tak, tak owning dek kesuaregan, tak owning dek keunggulan dan keistimewaan bulan Ramadan, tak owning dek kekencen orang apa as, dan tak owning ingat nak suare. cak kenik kajun na saos setong kajun rampak kajun ni penikah ya sange oreng penikah jalan edi berbenakan kajun penikah Orang nenek inaun kan kajun ni penikah 100 tahun kita belum ampost penikah setong kajun 100 tahun Tak mempunyai. Dori raja ni. Kampung kan, ni. ni. Makan kajuan pada itu kebanyakan mungsit tu. Kajuan pada itu kebanyakan jurajur macam penikin dah pun penik. tak kacil kan kajuan ke kan kajuan dunia. Makanan yang dalam surat al-waqi' akan disak kan gua ada debu wazilim mambud benongnaungan selancar. Sebab seratus tahun tak n tas benten. Neneng yang naungan ni. ong naungan kan kajuan senso. Wazilim mabud. Ben naungan selanjut. Neneng ikat di sana juga berde kenikmatan kenikmatan. Saya sekali, ya, bersegi mata. Tak pernah mata ini kemulatkin. Dan kesenengan macam-macam. Eh, ke e denganlah. Mertu nyen, seneng-senengin sekali. Tak pernah. Eka dengaki, ben, kopeng. Nyenengin, dek ke dalam ate. Dari kesenangan nikah tak Tak pernah atas menikah Terlintas. Tak pernah akar tak atas pernikahan. Dibuduhkan nikmatan semacam-macam. Makanan yang ada dalam surat as-sajjidah. Ayat betul-tubles. Isakan buddh-debu. Fala ta'alangu nafsu ma'ufutya lahum min kurrati a'yul maka orang tak kira tahu ada ke apa yang dirahasiakan dari lepcil lepan, lepcil lepan lep mata orang si sangat nyelenggaki ketika dilihat ketika didengar kalau si sakrasaki dilepati tidak saya tahu tidak tahu aku tidak tahu artinya tak pernah terlintas tak, karena ini tak pernah kelihatan mata tak pernah kedengaran telinga la ainal ra's wala udhunus sam'at wala khatharu ala qalbi basari tak pernah dilihat mata tak pernah terdengar telinga tak pernah terlintas dalam hati walla ta'alam nafsun ma ukhfiya lakum min qurrati a'yun Bede lekar kaseng dengan yang memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang panika tak pernah ada penyamen iki, ah teker tetek dekan. Coba rom nga de nikmatan macam-macam Itu Pituro moro ku terdengar. terjenguk, coba nikmatan macam-macam. Ningis war genik ke bede kenengna pecot. Bede kenengna pancet. Kanang na becon dan ike saos, lebih fokus nih bang bantun nya bang sa esen an ike, kanang na becon, kan kana becon kan cukup mengakui ipakoset tong saking ike tun nya ike, mana ike tun nya kuninga wako, nah, ni ike, an lebih berharga, item pang bantun nya Artinya, sa esen, artena cak sang ike tun Eh, jual kapi Kemenlih penyambutnya Pecot setong sawas Tak cukup Dilarang-larang jika sanggeng Apa ini itu nyebani ampon bumi ini, wah, ah, jual kapi kanpun Kan bukan, kan bukan jual kapi Eh, jual kapi Kemen-kemennya jual kapi pas kebelih Keneng-kena pecor ni. Tak mendengkan. Tak mendengkan. Sampai dua kali lipat. Dunia bangsa Kita tak mendengkan. Tak cocok Kun keneng-kena. Pecor sama lalu. Tetapi suara kini tak nampak. Tak mesti kita membayangkan. Syedlah kerana bi-ajun aja Allah. Kesenangan, kesenangan dengan eh. Akhirat penikah lakan disamarkan, dirahasiakan. Oh fiyalaku. Memang disamarkan kepada mereka. Samaraki deka mursi. Kanamun orang yang paring bernikai teti orang ahli suaraku. Muntak untung-untung. Tak teti orang Alimun Allah subhanahu wa ta'ala Ali Imran. Ayat seratus belum puluh siapa orang? Saya selamat akhiri masuk neraka. keluar dari neraka? Pasal dan pasal orang yang betul-betul orang yang seorang kehidupan dunia itu hanya tipu daya belaka. Kita apa nih? Kita punya nih, ketika po bentuknya nih, sehingga banyak orang yang tertipu, terpedaya kalau bentuknya. Sampai libur ongku, cinta ongku ketunya padahal tipuan. Tunya ketipu daya. Tunya ketipu daya. Kehidupan dunia apa nih? Kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Sehingga karena ditipu bentunya. Senang setunya penika ongku. Kenikmatannya penika semua. Sebab kenikmatan epon eh, dunia bernikah. Selalu. diakhiri akhiri. Kalau bukan kata nyamanan. Di akhiri kalau bukan kata nyamanan. Nakan, nakan, nakan, nakan. Buk. Huh, Berdua tabu. Usaha taif. Usaha tentuk. Usaha eh, daya. Kehidupan dunia. Maka tidak sampai melupakan akhirat. Itu yang kini cara. Ini adalah akhirat. Tapi kita banyak terpedai. Banyak si ke dunia ini ke akhirat. Saya kadang-kadang sekalipun. lah Haram-haram. Lah haram sepenting si engkau kok sophis kok kaya dekat kalau bencara sih orang nipo kalau orang lain Kalau bencara sih kok golim orang lain sepenting si sik kok walaupun sik kok orang kunajuk bujuk orang, Ali saya kore sih ajual siapa-apa karena kok lecek sekali. Saya penting saya kore online. Yang keter karena pernah bentuk. Kan saya akan-akan dunia benih Segala-galanya. Katakanlah tak ada akhir. Asta takut bukan kerana Nah, kepada Saya kasih Tidak apa ini Kak, apa nya mana, naraka apa ini Kak Apa nya mana Ini enggak ada sahabu saos, sehawas Mereka tidak apa ini ngelakal sampai ke otak ini Ngel ngel sembe kota, etit te jabo etit te ngel ngel ngel ngel te kota te te te ngel te ngel te ngel kita kadang-kadang kurang yakin ke neraka. Sehingga kita pun mengalami. kelapan delapan kelakuan neraka. Kulaku. Kusin orang ini. Kusin orang yang neraka ini kan. Dedi mardek ini. Kusin dedi mardek. Apa yang dedi mardek Mampas tak panas. Bukan tak mati pun tak. Layamutu layahnya. Tak mati. Yang tak odi. Wajah odi yang tak bisa. Mandar sekali kali. Kumpah ngerasa aki. Panas. Saya sangat panas. Ngerasa aki. Siksa yang sangat menyiksa. bibir bila bani di birinik ko ko lap ko la ma ap kuy situ di bibir ni dorina bana sampai ke ping fortis di mart kala ka bisse nabi bisse banik ampon la e panasen kan pasti di mart panasnya dikisah ini dia kok semburban kalau ada apa yang berlaku tabu boleh lagi boleh terdes boleh sampai dekat, sampai peron Keluar perut ni. Sama good perut ni. Ini ke paling sekoran ini. Paling. Sekoran ni paling gemangat orang ahli neraka. Paling gemangat seksa bagi ahli neraka. Ngakini. Paling sekoran ini. Pas dia remung untuk tak kasih paling berat. belum lagi laki seksaan lain yang si oler macam-macam beren kuning biru ote Mira dan semacam belum boleh kalau jengking belum boleh ke jenis malaikat sebanyak lain-lain semacam tak bisa selamat dari sekian Allah Subhanahu ta'ala kecuali orang-orang santo yang dikajun oleh Allah Subhanahu wa Tika goreng pening rasa aki, nening akhirat pening nening i naraka ngerasa aki saan ngete seksa buruan seksa lapar selepar lapar purka sepelka pelkan semut jaga pil sawa un Aja am sabarna ma lana mi ma pada boy pada boy wula baleka napa ngerasulo reng cebu ngerasulo reng mu reng a tau ku leneka bisa selamat ku tan mundari Seksen Allah Subhanahu. Artinya tak bisa nyim pindah. Di seksaan ini tak bisa nolak, tak bisa. Kepuatan panjang. Silat tak. tak bisa nolak. Tak bisa sohgut. Malaikat ini gue lakukan. Tak bisa sohgut. Itu masih bisa selamat. Ada, ada jalan selamat. Tak bisa salto menulis gue pokol pasar tu i yo merkenen estinyer. Indak akhirnya, agak ada itu saltu perempuan mereka. jan e Ketika kita panik je ngajek aku atoan Allah taala, Menikah lebih kempang, lebih demang. ai tempang ban kita panik. Untuk menghadapi siksaan sedri ajo dari Allah. Subhanallah wa taala. Tidak ah, di neraka, sampai air buang dahon. Oh, Kau ni kesusah. moring, tapi tidak ada manfaat rengmoreng ni. Bekla. Rengmoreng ni. Ada perlahan dapat segala. wakun boy, kesem. Oh. Kau lah. Kau ni je gajah, boy. Biasa ni je gajah, mungkin ni tunyera ni je gajah. Ada kipah pada kepungaan biasa. Akhirnya juga jangkuh. Saya ibu tahu ini juga jangkuh. Ternyata Ternyata pakun. Tak ada. Sedikit pun. Dari keringanan dia. Tak ada keringanan. Tak ada keringanan sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhir terus. Minta ke Allah. Selamat aki kus Selamat aki kus enggak risah kan tak ada ibadah pun tak minta keajunan iphone Allah ta'ala sebut tahun lagi letoran baik-baikin Allah ta'ala ta'ala apa sebat jadi Jibril Minta melolong, minta riak, minta riak, minta keringatan, perkiringan anda, dan sebagainya Apa sih minta itu? Minta pertolongan minta. Akhirnya pasangan Karena aku minta pertolongan sebut tahun, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong. Sebut tahun sih meta. Pertolongan di ya Allah Ta'ala. Nah Ini Allah Ta'ala, baik ya? pada tengil, ondum, ondum, ondum, mira. Makanya, kan, ondum, jelang, ondum, mira, datang. Oh, uh. oh, jeneng raryai. oh, jeneng perak, Saya oh, jeneng. Ternyata, tengok, jeneng, ini oh, jeneng, naik, naik, naik, naik, Pas. Ojen kalah. Ojen kalah. Kalah jengking. Kasah tu ojen. Oduh. Palang, palang. Ia palangong. Palangong. Paya ojenin. Kala, kala pun nikah. Aju rajin. dan adanya ban bihul. Paskalah dapat nyengak kerja tahun. Nyengak korek. Satu kali nyengak. Sebuah tahun tak lang hilang. Pas Sekelian. Satu kali. Nyengak. Satu kali ngekek. Sebuah tahun tak lang hilang. Sakin. Akhirah. Ya Allah, Ya Allah. Ojenin oh, kustik, ojenin oh, oh, kustik. Minta ojenin. Oh, Saibu tahun saya minta ojenin. Oh, Akhirnya pada datang dengan Allah Ta'ala. Undum jelanggar ya. Uh. Ia ngarah. Undum dah datang ya. Ada yang ngarah saya. Bekal mau ojenin. Saya bekal. Macelok. Saya bekal. Memetik deka apoi narakarie, ternyata dengan pon lae petoron, nyocenin bani bani ocen aing bodek, ternyata pas ocen ular, ular bani nii keeni, tong setong ular bani, rajan bani kepadebeni, le eronteng, padebeni le eronteng. Ampun, sehingga sampai tidak bisa. Orang panikumpama yang akan ditangkap, misalnya. Yohom. Pada seksan yang di dalam. Eberi in ular. Eberi in kalan yang di dalam. Dihar, bata nya. Pada pabalongan ular. Ampun, di kantor itu, nanya. Nanya, e napa nyaman. bui, Nanya si Jin. Nanya penjara itu, boy. Bapak beli nolah ini. Nyingak menolak benar-benar. Kekek benar-benar. Nolah. Anak apa? Nika saya tengok dengan Akin. Cikgu lain abak. Nika pun. Eh kekek bilis. Bila, si bila tak kuat. Ada remes keke olar olar ular Sebenam malaikat. Anikah. Olar-olar pun langsung nyikik. Langsung nyengak. Saya buta tahun. Taklim lang hilang. Taklim penjenal. Saya buta tahun. Makanya terbuki dengan ajunan ni pun. Allah idun surat an nahl Ayat bendung pulau bendung zidnahum azabam fawqal azabim bimakanu yapsudun dan saya kok saya eh, tambahin orang-orang ahli jadi tambahin seksa diatasnya seksa saya boleh tambahin boleh, tambahin boleh akibat dari perbuatannya yang keliru Ya akan beri kerosakan karena itunya Cuma siad Allah Ta'ala nih tunjuk, tapi muntar ro selamat dari seksana Allah, ro selamat dari seksana Allah, ro kau untung kan? jaga aja dekat Allah tak nyaman, dan itu jaga hajat dekat tak nyaman, demi keangkuh perang halal. Jika saja. Dari alam melarat. Perang halal melarat. Perang haram keempat. Jika saja. Nyingka dari perang haram. Jika Kang Kau ngelakonin perintah-perintah Allah. Tak nyaman tak kadang ngelakonin perintah nak Allah. Perang apuasa tak nyaman. atrawi terawih tak nyaman. Kata-kata tak nyaman. Tapi kau untuk kita penikap saja ngajak. Ini tempeng berkut-kut laku menikah. Yang ampun lah ya. Berikan seksaan. Dia tak akan mampu kita dekat sakin seksaan akhirat. Sekal tegaklah oleh ni sekolah ni asalkan halal tetap banyak, tapi haram tapi syubhat ja pulo se banyak mun egeran tak halal kenapa ada nabeh mun tak halal kita bertujungan tidak aku yang acaui maksiat Jangan jadi pengaturu, pengaturu dekat tunya syahwat, syahwat tunya. Akalnya senika. Orang ini kementero ke sarkotu, lebat dan nengi hal-hal tidak nyaman, kelakuan-kelakuan tidak nyaman. Orang se terus selamat, terus sarkot. Penikah kotor tak noroten dari syahwat ke pengetarunan dari hawa nafsu. Noroten hawa nafsu, noroten syahwat ke penikah. Ani kejalan makanaratkah? Nyengka dari syar ke Al jalla tuh kufat bil makari. Wan nar kufat is syahwat. Syar ke Elepo kalaban kurang-kurang tak nyaman senyengiten Elepo Elepo kalaban kurang-kurang senyengiten Siapa dikena raka ni kes Elepo kalaban pereng-pereng nyaman-nyaman e tak ninggal begal-begal. Ya kan mungkin, ki mungkin neka orang tak patut berfikir. deh kadis. Kun mikir kenapa sih yang ada di mata saya dinga ki kopeng diketok. Saya ge seakan-akan audit dengan dunia banika. Akan terus seterus. Meskipun digunaki kan kuip, pengangguran-pengangguran orang yang sia-sia. Oning, Tiba-tiba apa aku lakukun. Yang bayang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak sahagam orang yang pasaran oning, unik, dia na bulan Ramadan, terus bulan Ramadan terus. Malang sampai betul-betul eka cinta, betul-betul eka anginin. Betul betul erinduin, betul betul eka kerongin di syurga. Al Janatun Musta'atun, laku. Muka muka saos, eparik manfaat video tu. Jawab akhiran. Almin ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alaihi wasallam. Muhammad ibn Abdillah. Alqaimi bihokohillah. Ma'abbas. Illa harrajallah. Kami sedang pada Nabi Nya ya وما يمسك فلا مرسل لكم من باقي اللهم ينا نسأل في عن ملخاقية يا من السماء بقدره مقية ويا من الأرض بقدره ملهية ويا من الشمس والقمر بنور جلاله مشتقة مضية ويا مقبلا ألاق نفس زكية ويا مسكن رعب الخائفين وعهل البلية ويا من حوائج لخلق عندكم مقضية وَيَمَنَّ نَجَّى يُوسُفَ مِنَ الْأُذِيِّ وَيَمَنَّ لَيْسَ لَهُ بِوَاقِعٍ يُنَادَى وَلَا صَاحِبٌ يُؤْشَى وَلَا وَزِيرٌ يُؤْتَى وَلَا غَيْرُ رَبِّهِ يُدْعَى وَلَا يَزْدَادُ عَلَى الْحَوَائِجِ إِلَّا كَرَمًا وَجُودًا سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا الْقَمَلِ وَعَالِهِ وَعَاتِنَا سَلَامًا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا حَيُّ يَا Ilahana hana ibadu kabi finari, ruporo u kabi finari, suka du kabi finari, masa hidu kabi finari, subhanam malil la ilahi la antam sakil, baba, baba lima mayun la ilahi kaba karim shlimul kalim, subhanam bisamawat bisamawat bin ashi karim la ilahi kaba ba kubul la ilahi kaba ba kubul shayek. يبقى رحونا ويبقى الله أكتبنا لهم خاتمة السعادة واجعلنا من الذين لكم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة وعليه صبيه بالسيادة سيدنا بن عباس الخضر وجب الملكان عليه السلام باستقامة وسيدنا الغوات العانم الشيخ عبد القادر الجيلاني الله عنه للكرامة يا يا يا يقضي حوائينا الدنياوية والأخروية وفقنا لصلاح النية بجهس لنا محمد الخير المري وحباته من لفوس الزكين ومحمدنا نسألك أننا نشهد أنك عند الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الذي نمينه رمضنا ونحا وجعلنا محبوب المؤمنين وغشرنا وضلينا إلى مدى وعشريني صلى الله عليه وسلم ورحمه الرحمن الرحيم. يا بني السماء وابن الأرض يا رجلا الله مبارك لنا في دورياتنا وسلاميتنا وفقكم من طاعتكما للرسول لنا في الموت وفي ما بعد الموت الله مبارك لنا في الموت وفي ما بعد الموت لنا في الموت وفي ما بعد الموت الله, الموت بعد الموت. الله, الموت بعد الموت. الله السعادة والشهادة الله من, من يا يا رحمن قل لشين رحمة كل شيء يا رحيم قل سريخ ومقروب وغيبكم عنا ألق بين قلوبنا أصلت ذات بيننا وتناسقنا السلام ونجينا من الظلمات إلى النور والجنب ما لنا قلوبنا وزوجنا وطرياتنا علينا إنك توبرني عنا شاكرين علينا الله عنا محمد بمعروف يا مقلب القلوب قلوبنا على دينك يا ربنا لا تزير قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنائم من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ومدّنا بالعافية والسلامة ويقيننا بالتقوى والإتقان وإعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء صلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaAllah kita terpanggil bolehlah setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi yang sama dan insyaAllah kita terpanggil dekih menjelang buka puasa dalam sesi tanya, -tanya jawab lewat SMS kemuka sahaja semestinya oleh parahkan parah parah Allah amin ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh